Oke, okay, Selamat pagi, uh, saya Joe Jason uh, Di sini kita melihat nih merupakan tapak uh, untuk proyek kami lah, uh, Proyek vertigasi Cili untuk 500 polybag uh, Kita tengoklah sekarang kawasan ini belum lagi bersih sepenuhnya okay, Mungkin hari ini kami akan buat kerja-kerja uh, pembersihan lah Seperti buang pokok-pokok yang telah ditebang Dengan membersihkan rumput -rumpu yang telah mati Sekeluasan so, tanah berapa ya? Keluasan tanah ini kalau saya tak silap uh, 70 kali 80 kaki ya untuk kawasan ni, hmm. anggaran ini betul uh, boleh masuk dalam enam ke tujuh ratus polybag betul. Tapi buat masa ni kami akan jalankan dalam lima ratus polybag saja dulu. Okay. Untuk cili padi bara. Hmm. Kenapa buat tanaman fertigasi dan kenapa tanaman cili? Uh, sebab kita tahu juga akan sebab harga cili padi ni buat masa sekarang ni memang mahal hmm. dan permintaan pun ramailah. Dan buat fertigasi ni sebab pengalaman ada banyak lah kan? Pengalaman nak cakap banyak tu tak lah, tapi Kita ingin, apa ni orang bilang Gunakan pengalaman tu di sini Kita hmm. tengoklah macam mana hasil dia nanti lah Ok So, Anggaran dalam Bila tu akan dapat hasil tu? Hasil tu rasanya mungkin dalam 2 ke 3 bulan lagi lah, kita akan nampak hmm. Sebab pun sekarang Kami baru nak start kerja-kerja pembersihanlah di sini okay. Untuk set up lah, set up So set up Uh, set Setup tu plan dalam berapa berapa Setup minggu ni mungkin kami akan target dalam seminggu saja seminggu saja sekadar kalau uh, uh. dia tidak uh. bermasalah lama pun uh. uh. okey so kita lah kita lihatlah perkembangan kat sini nanti macam mana <laughs>